Dari tadi sebenarnya saya udah ngedengerin kayak suara ketawa, suara gonggong. Apa yang -gong. itu dengan ini? Iya, dia bilang gitu. Iya. Oh. Kalau Telly, Telly mau cerita nggak ada uh, gimana dia tadi? Gitu. Panas? <laughs> panas panas. ya. bilang. Kini ditinggalkan oleh pemiliknya Meskipun dalam keadaan utuh Terdengar kamar Banyak santri di pesantren ini Diganggu oleh sosok makhluk astral yang bernama Genurung Sosok ini sering muncul di kamar mandi Hingga menyebabkan para satri ketakutan Benarkah mitos tersebut? Kami kita mulai dari sini aja. Kalau kemarin saya sudah mengeksplor seluruh gedung ini, kali ini saya kembali lagi dengan cerita kebenaran tentang mistisnya peninggalan konglomerat. Nah, di sini sudah ada pesantren yang koton katanya para santrinya pernah diganggu oleh sosok genderuwo. Nah, sekarang saya bercerita tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Kisosa dari Murjur TV dan Ghostroom 2021. Gimana ceritanya? Kita langsung aja. Oke, nah kali ini saya udah bareng sama Kisosa dari Murjur Entertain. Uh, gini, uh, susah yeah. tadi saya sudah menjelaskan uh, di depan itu ya. Jadi cerita tentang pesantren ini ini dulunya bekas pesantren nah. dan konon katanya kenapa para santrinya nggak betah itu ada gangguan dari makhluk-makhluk astral gitu ya. nah eh, di sini asosia bisa kan ya kayak kita nggak jelasin benar gak sih tentang cerita itu jadi jangan sampai eh, kalau misalkan benar ya benar kalau enggak ya enggak takutnya nanti salah eh, jelas gitu. salah paham ya dan nanti jelasin aja ngadi. Yang menurut asosa lihat itu sebenarnya dari eh, lokasi ini apa sih? Kalau dilihat itu kalau energi gitu kalau si makhluknya itu daerah sini gitu kali. Di sini. Mm -mm, jadi setiap nah. ada ada murid pesantren yang lagi wudhu, yang lagi ini gangguannya di sini kali. Kebenaran kita bisa jalan ke sana aja deh Nah kebenaran di sini harus saya. Nah kebenaran di depan ini Ini tuh pohon uh, apa ya Bambu, bambu kuning. kuning Nah ya. menurut uh, Apa ya Kalau yang saya baca ini bambu kuning, bambu kuning itu Sarangnya makhluk seperti itu bener nggak sih Atau memang bambu kuning itu Biasanya suka digunakan untuk Pengusir atau gimana sebenarnya untuk pengusir. pengusir sebenarnya Tapi ke sana apa gitu kan. Auroranya lebih ke sana ya. Kecam gitu. Iya. E, apa? Yang dia ya emang ada sosok wowo gitu sama Iya. Nyai Kunti gitu kan. Di Elegant Row di sana. Iya, sama ada anak kecil yang berlarian gitu kan. Di sini sih yang energinya lumayan mencekam gitu. Lebih di sini. Hmm. Oke, eh ah, saya nih di sini kita bisa lihat kamar mandi nah. Yang gimana kita tahu kan Namanya kamar mandi atau tempat yang lembab Biasanya dihuni oleh ya. Ya, Dihuni oleh makhluk-makhluk seperti itu Tapi kan berhubung Ini adalah pesantren Nah menurut ASOSA Ada gak sih uh, makhluk yang seperti itu gitu? Atau Di ruangan ini ada gak sih yang menghuni Sekalipun ada. sekalipun Ini pesantren Ada ya. Meskipun pesantren juga kalau makhluk gitu kan meski apa namanya bisa baca Quran atau apa gitu kan dia juga makhluk Allah gitu kan. Iya. E, ini ada yang baiknya ada yang buruknya di sini tuh. Oh. kalau bahasa baca gitu. Iya. Kita bisa lihat nih. Ini di sana di atas tuh udah bambu kuning hmm. semua ya. Ini memang lumayan, lumayan tinggi juga sih iya. bambu kuningnya biar pun enggak lebat tapi, tapi ya ini, kalau dilihat ini si tuh suka di sini gitu kalau nampakinnya kalau sama apa murid pesantren itu gitu ya gitu. di sini, di sini. Jadi pas sudah wudhu lihat kesini, nah itu yang dikagetin uh, itu gitu murid-murid pesantren itu dia lebih cenderung mengganggu atau enggak sih mengganggu ya mengganggu hmm. oke okay. tapi ada yang baiknya juga gitu mungkin tuh sebenarnya uh, sosok ini tuh dia menjaga lokasi ini apa lokasi wilayah ya teritorinya atau memang gimana sih menurut cerita juga di sini kayaknya ada ada pusaka katanya Men, eh, ee, nanti ya ee, ini tuh si wawa itu ee, menjaga itunya gitu kalau apa namanya kayak rumah gitu yeah. menjaga rumah di sini ya emang di sini yang ada benda pusaka gitu ya tapi kata nggak akan nyebutin gitu kan emang energinya di sini gede gitu emang dipenuhi sama makhluk itu gitu. Iya. Tapi bukan itu juga sih. Bukan ke sana ya. Nah, sekarang kita balik lagi di sini, barang kayak barang sama HP Alia juga ya ya ini perwakilan dari channelnya Ghost Room 2021 ya. Kalau asosah dari Morjur Entertain. Yeah. Nah, uh, Talia, asosah. Uh, sekarang kita ada di uh, depan kamar, depan ruang tamu ya. Yeah. Nah, ini tuh kabarnya pemiliknya adalah seorang konglomerat. Nah, ada sedikit banyaknya. Kenapa? Uh, Rumah ini tuh ditinggalkan gitu Kalau menurut Trailnya, trailnya bisa ga sih e, ngerasain apa yang beda dari sini gitu? Dari tadi ngerasain Di sebelah sana Dan ngerasa ga enak badannya Punggungnya panas Punggungnya panas Iya Kira-kira. Emang kalau misalkan trailnya Biasa kesurupan atau memang kenapa? Kenapa? Biasa kesurupan ngeliat Liat? Itu ngeliat pernah lihat juga ya? tapi di sini ada liatnya makhluk apa yang dilihat ada apa? Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. panjang di. Ada di sebelah katanya. mana? Iya di. Oh, di, di, di, di yang atas yang tadi. Kali lihat ya. Nah jadi tadi aku tuh sebenarnya udah ngerasain banget kayak diliatin sama perempuan yang nggak tahu itu sosoknya apa. Dan TL dia ini eh, dia ngerasain kalau misalkan di sana tuh energinya tuh kuat banget gitu nah sekarang saya nggak pengen cerita tentang bagaimana rumah ini ditinggalkan tapi sebenarnya ini uh, ada nggak sih sosok yang menurut kalian dia tuh kayak berinteraksi kalau uh, mereka tuh di sini karena apa ya, karena apa ini karena tempat ini uh, dikuasai oleh mereka gitu jadi ini milik mereka gitu katanya Menurut mereka ini milik mereka gitu Uh, kalau saya merasakan ada satu kalau misalkan bahasa Sunda Sundanya kegedean itu apa sih uh, yang menguasai? Menguasainya itu si Wowo itu yang, nah, tadi yang tadi itu berarti uh, benar ada ya, ya. Uh, kira-kira kalau misalkan sosok ini tuh dirasa apa mondar mandir atau gimana? Soalnya saya ngerasa kalau dia tuh sekarang mondar mandir karena memang mungkin sedikit kusik ya terusik oleh kita jadi ngapain gitu sini gitu yeah. dia bilang gitu yeah. okay. kalau telly telly mau cerita nggak ada uh, gimana dia tadi Duh, gitu panas <laughs> panas, panas. panas. Udah ceritain, jangan ceritain, ceritain oke okay. uh, nah kayaknya segitu dulu aja kita bakal gimana kalau kita keliling area sini aja Boleh kita keliling keliling ya bareng bareng gitu gitu aja jangan kemana-mana saksikan terus wangi misterius. Oke balik lagi ya. Nah kali ini saya ada di belakang gedung ini di belakang bangunan ini. Saya nggak cerita banyak, uh, saya nggak eksplor banyak. Soalnya ini kita di sini bawa tim cewek takutnya ada kenapa-napa. Uh, saya mau menceritakan. Sosok di sini itu memang banyak banget, ya. Iya, banyak. Nah, asosok, eh, saya pengen tahu apa yang disampaikan oleh mereka. Kalau dia bilang mau ngapain ke sini, gitu, ini tempat saya, gitu. E, kamu lebih baik pulang, gitu. Kata mereka, gitu. Tapi bisa saya nggak mau, gitu. Tapi... Aku pengennya menggali cerita ini gitu, gak mau pulang begitu saja Iya Kalau kita ngambil dari ceritanya hmm. eh, Sebenarnya Kalau menurut mereka Ini tuh dulunya tempat apa? Ini tuh perkebunan dulunya Sama seperti ini gitu Cuman ini kan dibangun gitu kali Iya Sebelumnya itu ini rata sih perkebunan gitu. Jadi dia apa? Eh, jadi e, membangun ini ya gimana ya? Membangun ini dia nggak suka gitu. Nah itu. Jadi menurut mereka tempat ini adalah kekuasaan mereka nah, yang namun itu. dibangun oleh pemilik ini. Ya. Dan mereka nggak suka karena ini adalah kekuasaannya. Nah. E, dari tadi sebenarnya saya udah ngedengerin kayak suara ketawa, suara gonggong iya, -gong. iya, iya, benar Ada nggak sih sosok yang menurut Asosa, penglihatan ASOSA itu, dia solid banget Itu sosoknya seperti apa? Solid Yang e jelas sih. Lebih banyak perempuan Lebih banyak perempuan yang, di, yang penasarannya gitu Yang penasaran perempuan uh -uh. Dan kalau saya pribadi, saya lebih ke pohon yang ini, Ki. Iya, emang benar. Nah, ini gini banget. Ini auranya emang gede banget, gitu. Ini adalah pohon kapuk ya, kalau misalkan. Kalau misalkan bahasa Sundanya pohon randu apa, kalau nggak salah. Kapuk kayaknya. Kapuk, ya. Nah, di sini saya sudah merasakan banget yang namanya penarikan energi entah itu negatif, entah positif, saya ngerasa ini energinya itu besar banget di sini. sini positif sih, positif. Mm. Kalau menurut nih ada berapa ribu jin yang ada di sini? Oh, banyak banget. Banyak banget. Banyak. Dan salah satunya? Salah satunya ada stop besar, ada cewek juga suka di sini. Iya. Yeah. Di sini juga suka ini, suka apa? Ya ada lah gitu. Oke. Okay. Nah di situ. ke balkon uh, sini ya. Dia suka berpindah ke sini. Iya, suka berpindah, suka main-main gitu kan. Tapi nanti untuk pembuktiannya kita bareng-bareng aja lah, biar okay. enak gitu Kang Aldi. Kayak gitu ya. Jadi biar nggak disangka apa gitu kan. Sebenarnya ini saya udah gemeter banget. <laughs> iya. Kalau saya bilang dibilang ketakutan, ya ketakutan, kedinginan iya juga. Makanya udah hujan ya Kang Aldi. Iya. Kayak gitu uh, ini makin seru aja dan saya bakal terus menggali sejarah tempat ini melalui eksperimen gaibnya ya bukan dari sejarah orang-orang oke okay. jangan kemana-mana tetap diwangi misterius banyak orang-orang yang nyomba untuk uh, ngerevis tempat ini itu nggak jadi sosok yang bisa dilihat tadi di penguasaan nah, iya, iya, di iya, iya. bambu kuning sana. Iya, iya. Dan konon katanya si sosok ini yang namanya genderwo ini ada di sana. Yang tadi sampai ngelempar sampai. kita ya. Sampai breaks. tadi dilempar dari... Wow. Di